Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah ya, mas. Dari Banyumas ya. Ya. Oke, langsung saja kalau gitu. Silakan dijelaskan kembali bagaimana keluhannya selama ini. Ya. ya. Ini, uh, kalau sholat sering kadang pikirannya ke mana dok? Kalau sholat pikiran sering kemana? Iya. Ya, dulu pernah ikut sekolah itu sering nyari-nyari ilmu gitu, dok atau dulu sekolah STM gitu. Umur berapa tuh? Eh berarti kita 18-an ya? 18-an. 18 20. Ya ilmu kesaktian. Ya pernah nalan ini juga gotri itu tiga biji. Itu buat apa? Buat kebal ya? ya Lebih betul kan? Apalagi? Ya. apalagi itu terus pernah minum air kembang juga Nah itu tuh apa itu juga sama untuk apa? kebal juga terus dikasih rajah juga itu cuman rajanya udah nggak tahu kemana udah hilang rajanya apa ikat pinggang eh uh, uh, iya diikat pinggang itu ada, ada tulisan Arab sama uh, Uh, kulit kulit hewan apa itu uh, kancil masalah ya itu dulu jadi biar cepat larinya katanya sama harimau kulit, harimau kulit harimau itu dalam ya. satu sabuk ya, satu ada sabuk. kulit kancil biar cepat larinya sama kulit harimau ya. supaya ya, sama kertas, sama kertas itu. tulisan tulisan kertas aja, aja ya. harimau berani biasanya ya biar berani biar garang bersih diri ya. oke. Um, setelah mengamalkan eh apa minum itu ya minum air kembang nelan gotri dan memakai sabu raja apa yang dialami setelah itu? Eh uh, ya itu kalau masih cepat itu dok biasanya cepat marah Jadi cepat gitu Cepat marah. Kan. Terus kalau, Ya kalau dulu itu kalau ke masjid itu biasanya ini apa ngembang gitu, so, membesar kayak Kepala membesar. membesar. Ya membesar badannya semuanya semua membesar. badannya membesar. Mau kesurupan itu biasanya. Iya yeah. yeah, kalau kayak <laughs> gitu mau kesurupan biasanya. Tapi enggak jadi ya, Enggak sampai kesurupan. Iya ada jin lah berarti di badannya. Itu tandanya tuh kayak gitu. Badan membesar. Iya yeah. Kalau dengar azan atau dengar bacaan Quran itu berdebar-debar, kalah jadi berat, teranda jin di badan kita. Sering mimpi. Ya kemarin sih dengar uh, anuraganya dokter itu sering cendawa itu. <laughs> ya. Yeah. Sering mimpi buruk nggak jadinya? Mimpi buruk sih oh. Lebih ke emosi ya? Tidak apa namanya? Okay. Ya, Emosi berintah, terus tahan. gangguan dalam ibadah, dalam sholat ya. Iya. Okay, okay. Sekarang apa yang dirasakan Mas? Ini sih cuman eh, tadi tadi sering sendawa aja sih kalau Tadi. <laughs> Tahu kayaknya. Mbak kita mau rukiah hari ini ya. Ya udah. Kita mulai saja ya kalau gitu. Ya. Uh, oh maaf. Apakah ada Mantra-mantra mantra yang diwiridkan waktu itu atau zikir-zikir zikir buat tujuan tertentu. Benasa... Dulu sih ada cuman atau... udah lupa. orang amalin lagi udah sekali. Baik, mari kita mulai. Bismillah. alamin. Muhammad wa ali Muhammad.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 Allahumma rabbi nas adhi bil washfi wa anta shafi la shifa illa shifauka shifa la yudziru saqama Allahumma rabbi nas adhi bil washfi wa anta shafi la shifa illa shifauka shifa la yudziru saqama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 kepada khadam-khadam ilmu kebal, ilmu kesaktian yang masih ada di badan ini. Hari ini dengan izin Allah kami memutuskan ikatan perjanjian dengan kalian. Tidak usah lagi mengikut atau tinggal di badan ini dan tidak usah turun ke anak cucunya. Silakan pergi pergi dari badan ini dengan izin Allah. Keluar dari badan ini, keluar lewat mulut, lewat muntah atau sundawa. A'udhu billahi Wa ma ja'alna li basyari min qablikal khulda'a fa'immittafahumul khalidun. كل نفس دائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنا وإلينا ترجعون أنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوه الله ليكون من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله للذين آهتم من المشركين قل إن صلتي ونسكي ومحيائها ومماتي لله رب العالمين لا شريك لخوة بذلك أمرت وأنا أول المسلمين خُوَامَ جَرَنَ لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْفَ فَإِنَّ التَّفَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُدُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَتَخْدُوهُ عَدُوًا إِنَّمَا يَدُوُهُ هِزْبَهُ لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ أَرَأَيْتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَلَّذِينَ أَحَدُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ al wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin La syarika lahu wa wa muslimin Keluar khadam khadam, ilmu gaib, ilmu kebal yang sudah terlepas, yang sudah terbebas dari ikatan di badan ini Silahkan keluar Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa Yang tertahan di leher, yang tertahan di leher, keluar lewat mulut Wa maja'alna li khalidun كُلُّ نَفْسٍ دَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقًا إن الشيطان لكم عدو فتافدو وعدو إنما يدعوه يذبحه ليكون من أصحاب السعير، عراً من الله ورسوله لذين أعقد من المشركين. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa wa khadam, khadam yang bersarang di lambung, yang bersarang di perut, yang masuk lewat makan gotri yang masuk lewat menelan air kembang keluar dari badan ini keluar lewat mulut lewat muntah atau sendawa keluar yang tertahan di leher yang tertahan di leher keluar lewat mulut dengan izin Allah. Kodam jin harimau yang masuk lewat sabuk, lewat kulit harimau yang sudah dimantrai, yang membuat mudah marah, mudah emosi yang mengganggu ibadah, yang membuat waswas -was keluar dari badan ini dengan izin Allah keluar, lewat mulut keluar, khadam-khadam jin yang bersarang di kepala yang bersarang di kepala, yang bersarang di belakang telinga yang, belak yang bersarang di belak leher bagian belakang yang bersarang di pundak, di belikat, yang bersarang di dada, di mana saja kamu berada di badan ini keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Wa majanna li bashrimiun qabli kal khulda fa imitafahumul khalidun kullu nafsin da'iqatul maut. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو هزبه ليكون من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله للذين أحتم من المشريكين قل إن صلتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبدالك عمرت وأنا أول المسلمين Apa yang dirasakan sekarang? Ini apa bagian? Yang sini kayak nut-nut gitu dok. Tangan-tangan di keningnya. Kan terus dorong perlahan-lahan ke hidung, terus ke mulut. Niatkan biar dia keluar lewat mulut. Keluar yang bersarang di kening, yang bersarang di rongga sinus, yang bersarang di mata, di wajah, keluar lewat mulut. السندوة وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَى فَإِمْ مِنْتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِدْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوا فِيمْرَهَقَاتٍ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا إِنَّمَا يَدْعُوهُ إِذْ بَهُ لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ Baratum minallahi minal musyrikin Qul wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika lahu wa wa muslimin tangan di perut Takkan tangan di perut, dorong ke dada, ke leher, lalu ke mulut. Depan, dorong ke depan. Iya, keluar lewat mulut. Keluar yang sudah berkumpul di perut, di dada. Keluar lewat muntah atau sendawa. Keluar semuanya dengan izin Allah. <coughs> keluar yang tertahan di leher keluar yang tertahan di leher keluar lewat mulut keluar lewat mulut keluar yang tertahan di leher ya keluar semuanya keluar lewat mulut subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un Keluar semuanya dengan izin Allah. Tepuk tengkuknya Tepuk tengkuknya Keluar yang tertahan di leher Keluar yang tertahan di leher Keluar lewat mulut Keluar lewat mulut dengan izin Allah Fasubahan <Susuklah> Alladhi biyadihin Malakutu kulli Syai'u wa ilaihi فالصبح <تصفيق> <فسبحان تصفيق> الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. masih mau minta mau muntah tapi susah itu masih apa ya ada yang gancil ya, di sini dorong ke mulut keluar yang tertahan di nafas awalnya rasulina kafiru an nasa wal arda kana darudhan fataqnuhu ma fataqnuhu ma fataqnuhu ma fataqnuhu ma fataqnuhu ma <tuk> keluar yang tertahan di leher keluar yang tertahan di leher semuanya keluar dengan izin Allah ya, <tuk> uh <tries> Semuanya, keluar sisa-sisa yang masih ada Keluar yang tertahan di leher Yang tersangkut di tenggorokan Fasubahanan <Song> ladhi biyadihi malakutukulli syai'u wa ilaihi turja'un Fasubahanan ladhi biyadihi malakutukulli syai'u wa ilaihi turja'un Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli wa ilaihi turja'un biyadihi malakutu kulli wa ilaihi turja'un <coughs> yeah. dengan izin Allah. Yes. <laughs> badannya sekarang. Tinggal semua ini. Pandangan ah. jadi lebih terang. Lebih terang. Tapi masih apa ya kayaknya? Antara perut sama ini masih masih belum okay. plong gitu. Masih ambil ambil airnya. Letakkan begini, depan mulut. Dekatkan, bacakan surah Al-Fatihah satu kali. Silakan. Ya minum, Oke okay, cukup, cukup. Keluar semua kadam yang sudah terlepas dari ikatan. Keluar lewat mulut. khodam kadam ilmu kebal, ilmu kesaktian. Keluar semuanya dengan izin Allah. Fasubhanalladzi biyadihi wa turja'un lewat turja turja mulut dengan izin Allah Bara'atum min Allahi ia ya ular, iberatum inallahi waras selihila ladina, hatum inalmashirikin, iberatum inallahi waras selihila ladina, iberatum inalmashirikin, iberatum inallahi waras selihila ladina, iberatum براء من الله ورسوله لذينا حت من المشركين براء من الله ورسوله لذينا حت من المشركين Semuanya satu bahkan ladibya dihidup aku di kulishayu dengan izin Allah. Ini masih pengen muntah nih, kan belum bisa okay. muntah. Namun oke okay, oke. Okay. <Sess> Allah akan berjalan min al-insyir dan akan jinni fazaduhum rahqa. Inna syaitan laku mardum, fatahduhu yaduhu Baratum ba minallahi wa rasulihi minal musyrikin Qul inna wa nusuki wa Wa lillahi rabbil lahu la la wa ana muslimin Dorongnya sampai mulut Dorongnya sampai mulut Iya keluar lewat mulut dengan izin Allah إِنَّا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْفُلْدَةَ فَإِنَّ الَّذِينَ تَفَهَّمُوا الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُم رَهَقًا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو وإن بما يدعو هزبه ليكون من أصحاب السعير براعة من الله ورسله إلى الذين أحدثوا من المشركين قل إن صلتي ونسك ومحيي ومنت لله رب العظيمين La la muslimin. Keluar semuanya dengan izin Allah Keluar yang ada di dada, yang ada di lambung, yang tertahan di leher Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa Keluar khadam-khadam ilmu kebal, ilmu gaib, ilmu kesaktian Keluar dari badan ini dengan izin Allah Basmallahilladziyadiyimalaqutukulishaibuwaillahi tujjam. Tepuk dadanya, tepuk dadanya, tepuk dadanya. Keluar yang bersarang di dada, keluar yang bersarang di dada, keluar khadam khadam yang bersarang di dada. Sisa-sisa yang masih ada di lambung, di dada, di leher yang tersangkut di leher, keluar lewat mulut, keluar lewat muntah atau sendawa malakut <Syukur> فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَنَكُوتُ كُلِّ شِيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Dan minum lagi air rukiahnya. Okay. Paling sekarang udah udah enak aja, udah. berat. Kepala, kepala enggak bagiannya? sih. Di sini sih kadang biasanya cuma Oke. Okay. Coba tangannya seperti ini. Letakkan di tengkuk. Letakkan di Turun lagi, turun lagi, turun lagi. Tekan ke depan, tekan ke depan, dorong perlahan ke atas. Dorong perlahan ke atas keluar lewat mulut dengan izin Allah ke atas terus ke wajah terus dorong ke mulut keluar yang ada di kepala yang ada di tengkuk keluar lewat mulut dengan izin Allah fasubahanalladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un <Sionline> luar lewat mulut luar lewat mulut Subhanallah di bawah ini malaqatukulisiwa ini hiturjauh. Iya keluar semuanya keluar semuanya keluar. Oke, okay, sekarang letakkan tangan kanan di tulang ekornya Letakkan tangan kanan di tulang ekornya Tepuk, tepuk, pakai tangan kanan, tepuk Keluar yang bersarang di tulang ekor Keluar yang bersarang di kemaluan, di selangkangan, di pinggang Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa Fasubahana lazi biyadihi wa ilaihi, biya wa ilaihi war yang masih ada di pinggang, di tulang ekor Ya, keluar Terima Masih ada rasa berat? Ya, keluar yang ada di kepala. Tepuk, tepuk. Keluar yang ada di kepala. Keluar yang ada di belakang kepala. <Song> fassu baratan alladhi malaku tu kulli shay'in wa ilayhi turja'un <Sess> kau kan tadi kayak tadi dorong ke atas terus ke wajah الوارع ولم وَالْأَرْضَ الذين كفروا أن السماوات والأرض النَّهَارِ رتقا ففتقنهما عَلَى اللَّيْلِ ۚ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ Wajalna min al-maikul la shayin hina fadayumin keluar yang bersarang di kepala, keluar yang bersarang di leher bagian belakang, keluar yang bersarang di tengkuk, yang bersarang di belakang telinga, keluar lewat mulut, keluar lewat muntah atau sendawa, keluar dari badan ini dengan izin Allah. Subhanallah di bidadhi malaqutu kulli Wa ilaihi turja'un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 Dimana yang masih terasa tidak nyaman? karena Iya, ya, tepuk, tepuk. Ayo kita hancurkan sarangnya dengan izin Allah وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُسُنُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ رُعْبًا يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ مُعَيِّدِ الْمُؤْمِنِينَ وَظَنُوا أَنَّهُمْ مَنِيعَتُهُمْ حُسُنُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَدَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْسٍ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدَّفَ فِي قُلُوبِهِمْ رُعْبٌ لَا يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِعَيْدِهِمْ مُعَيِّدِ الْمُعْمِنِ وَظَنُوا أَنَّهُمْ مَنِيعَتُهُمْ حُسُنُهُمْ مِنَ اللَّهِ الله اللَّهُ مِنْ حَيْسٍ لَمْ يحتسبوا Wa qadhafa fi qlubihim ru'bah Yukribu nabuyutahum bi'aidihim wa'idil mu'minin Wa lewat mulut lewat muntah Oh, my is in a ring kan diminum lagi air ruqyahnya Dari perutnya. Subhanallah di bidadhi malaku tuh kuli wa ilaihi turjong. Subhanallah di bidadhi malaku tuh kuli wa ilaihi turjong. a <laughs> Di himalah kutu kuli shei iwa i lai hitu tutja'u, sasobakanu lali hini adi himalah kutu kuli shei iwa i lai lebih ringan sekarang? ya lebih ringan cuma apa? masih ada rasa berat di badannya? matanya masih kurang ini kayaknya. Oh, ya, <tuh> Ya matanya Dorong ke mulut <tuh> <tuh> Dorong ke mulut Keluar yang ada di mata, yang ada di rongga hidung, yang ada di rongga sinus keluar lewat mulut, keluar lewat muntah, atau sendawa. seberat. Nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya masyaallah. Oke, Mas Adi, untuk menyempurnakan ini. Ya. Selanjutnya mandi air rukia selama 12 hari ya. Untuk membersihkan badannya. Nih. Ya kayak gini mohon maaf ibaratnya kalau ada ayam beberapa ekor ayam ya masuk ke rumah kita sudah bertahun-tahun ada dalam rumah kita dia berak dia ngotori rumah dia ngacak-ngacak rumah kan sekarang ayamnya sudah kita keluarkan sisa-sisanya gas kotorannya segala ininya gangguan yang ada di badan yang ada di rumah itu harus kita bersihkan kan Ah, kayak gitu ya, Itulah kira-kira analoginya mandi air ukiah selama 12 hari untuk mem membersihkan, merontokkan semua sisa-sisa yang masih ada di badan ya. oke alhamdulillah semoga Allah mudahkan, nanti caranya saya, cara membuat air ukiahnya dan tata cara mandinya saya kirimkan lewat air ya. Ya. Yes. semoga Syab Allah datang. mudahkan pekerjaannya. Ya. Iya, saya boleh Menceng. nanya dok. Uh, ini anak saya itu yang laki-laki kad kadang itu bisa apa ya? Ya bukan ini kadang lihat itu bisa ngeliat penampakan bahwa itu gimana? Dia indigo atau gimana juga? anak, ya? kadang, kadang itu waktu apa di masjid itu kan di, dia kan dulu selalu terawih itu kan. Saya samping masjid itu kan banyak pohon-pohon bambu gitu. Dia ngeliat po pocong gitu. Terus waktu dikontrakan saya itu, uh, dulu kan ngontrak di rumah. Jadi uh, pas mahrif-mahrif itu dia apa, uh, terkejut, ada setan, gitu-gitu dong. Kadang-kadang, kalau -kadang... di rumah, terus waktu di rumah, oh, kalau di rumah ini sih enggak sih. Terus waktu di rumah neneknya itu pas ada orang meninggal itu kan, ya kadang-kadang ikut, <tuh> apa, yang ikut tahlilan-tahlilan gitu-gitu kan. Di, di rumah yang orang meninggal itu, ada pocongnya. Gitu, nomor berapa? Tujuh nah? tahun. Ada di sini sekarang. Di oh, sebelah ya. ya. Itu harus dicek sih, gini, Pak. Anu, Mas, Mas Adi, ya. kalau, kalau ya. ada anak atau orang dewasa ya yang melihat penampakan jin, pocong, ya. pocong kuntilanak itu kan penampakan jin, ya itu ada dua ya. kemungkinan ada dua keadaan, yang pertama keadaan normal keadaan normal itu maksudnya orang itu atau anak itu normal dia dia normal secara secara fisik normal, secara mental normal, tapi atau hanya saja jin itu yang menampakkan diri kepada dia itu keadaan yang pertama keadaan, keadaan ya. yang kedua ini sifatnya paranormal Ya, jadi orang atau anak ya. yang tadi diklaim atau dia dilaporkan sering melihat penampakan jin itu keadaannya sifatnya paranormal yaitu apabila ada jin yang bersama dia jin yang bersama dia. biasanya itu kalau di Indonesia ini paling banyak karena khodam leluhur kodam jin jin leluhur yang turun kepada dia dan mengikuti dia gitu nah kalau yang ini kalau di media kan disebutnya indigo di media sosial yeah. di media itu disebutnya indigo orang-orang atau anak-anaknya seperti itu tuh. Nah kalau dia seperti oh. itu dia harusnya bisa atau apa bisa melihat penampakan jin di mana saja dan kapan saja. Kalau seperti itu itu biasanya oh. ada jin yang bersama dia. Jin itulah yang yang memvisualisasikan jin atau penampakan jin yang ada di sekitarnya atau membisikkan dia atau ya. membuat dia seperti ada atau membuat dia seperti ada gambaran mau oh, di tempat ini ada nih di badan orang ini ada nih ya, kayak itu antara dua itu tuh oh. antara dua itu aja ya. kalau ceritanya anaknya pernah ngelihat di beberapa tempat atau mungkin kalau kita gali lebih lanjut lagi ada selain itu mungkin ada yang belum dia ceritakan mungkin dia pernah Dapat disikan sesuatu yang mau terjadi Dia sering dimimpikan sesuatu yang akan terjadi nah, Kalau seperti itu mungkin itu Itu yang disebut media sebagai indigo Itu yang Berarti oh. bahwa ada jin yang bersamanya Nah itu yang harus dirukia oh. wow. yeah. yeah. Kalau memang nanti yeah. Coba nanti kalau anaknya pulang Ditanya lagi bagaimana kan nah, Kalau memang dirasa yeah. perlu Kita jadwalkan lagi silakan Okay. Ya, ya cukup ya. Oke, ya. Sama-sama, semoga setelah ini benar-benar sudah hilang, bisa menjalani aktivitasnya ibadahnya dengan normal kembali, Mas. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.